di tengah padatnya kota rumah tetaplah harapan sebuah keluarga inilah awal kisah sebuah keluarga untuk punya rumah impian di taman pondok jati Bapak enggak perlu di rumah sendiri Yang rumah pembawaan kita Kita harus ada informasi Dan kita depan Terus rumah hmm. aja Rumah sekarang tuh mahal-mahal Walaupun ada juga jauh dari mana, -mana. Pak, lihat nih pak, ada perumahan yang lagi promo dan siap huni lho pak coba lihat pak. Wah iya juga ya ma, dp nya ringan juga ya. Coba deh mama DM lokasinya di mana dan prosesnya gimana? ini lupa udah dibalas katanya kita disuruh datang ke lokasi di geluran sepanjang dan nggak nggak jauh juga kan dari tempat kita oh iya iya papa tahu tuh tempatnya ma itu kan yang deket perempatan Magdi sepanjang memang nggak jauh sih dari tempat kita yaudah kita besok kesana aja ya pak gimana jadi nggak ambil perma di Pondok Indah. Kan bulan depan kontrakan kita udah mau harus diperpanjang dan juga mau naik loh. Hmm, ya udah deh Ma, nanti coba Papa telepon ke kantor pemasarannya dan sekalian mastiin gimana proses-prosesnya. bagus ya bagus ya